Hello Dan Assalamualaikum bersama saya, Safwan Dan hari ini Kita akan bermain game horror yang bertajuk RICE Marilah kita bangkit Dah lama kita buat video, I'm back Let's go Danger lurks in this house Try every door Wait, what? Ooh, wow Boleh tutup lampu Right Ah uh... Okay, game dah tak apa sensitivity dia macam okay, maybe slow sikit sensitivity. Okay, ni okay. Try every door. Okay, kunci. Aku dapat kunci apa aku tak tahu? Okay. Door is locked. You need to right key. Wait. Nih, ambil, ambil, ambil. Bunyi apa tu? Sabar. Sekejap aku buka apa? Oh. Kena blok. I see. Kita tak buka. Game dia simple je guys. Lari dan... Cuba untuk... Mencari kunci. Okay boleh cross? Tak boleh. Boleh lari. Tadi tu bunyi apa siap? Kita try uh, floor bawah. Okay, kita kena naik atas. Aku rasa objektif dia kita kena keluar daripada rumah ni. Oh. Boleh tutup lampu, tak faham tu. Kita kena tengok betul-betul. Ini apa tu? Okay, boleh buka. Let's go. Assalamualaikum. Okay tandas tak ada apa-apa Sangkoi. Aku Memerlukan Kunci Bunyi apa tu ada bunyi tu Okay So ada apa-apa guys ni Atas lagi Di paling atas ke? Oh belah kiri ada, ada bunyi tu Kenapa tak boleh tuak pintu? Cari mencari Oh dalam tandas tak apa-apa Carilah apa benda yang boleh dicari Kunci ke apa Okay, tak apa apa hey, Allah, Aku dah agak dah Mesti Dia akan buat something Right, tadi bunyi kat atas ni What the heck Rumah ni besar gila Oh ni ni Tu tu, hantu tu What? Apa tu? Ada toyol siap Okay, so far Cih. Yes. Ni apa tu? ada toyol. Aku-aku lari tadi, aku macam sibik sempat. Kini okay, atas lagi ke? Oh. Okey, aku dah sampai ke atas loting. Roy. Right. Tolong! Weh, apa benda tu? Eh. Asal rumah sebut terapung. Dekat dunia mana ni guys Kunci Oh ni kunci balik kot Oh Dah boleh keluar lah Baik Maybe Hari ni kita akan ada Dua game Tapi aku separate kan Tak hantu tu ada kat situ Lari lu Kejap kejap kejap Woo You die Wait what Hati? Aku lari kot Aku dah tahu kesudahan dia apa Aku tak berhati Guys aku tak berhati Right Sebelah kanan aku ada benda tadi Apa-apa. Ah, Dua Tiga Okay Okay, okay. Job. Aku nak menang juga Tak boleh lari dia pada Kena lari ikut mana ni aku tak tahu Dia kat sebelah kanan tadi Lari-lari Lari-lari Hei Kau ajar Ada jump scale Last minute pula Jump scale green screen Itulah dia guys Game yang bertajuk Rise Game pendek Okay Dua minit boleh habiskan So hari ni Maybe ada double upload Sebab game ni game pendek Aku tak nak gabungkan Sebab sedap lah Kalau siapa nak Apa tengok Satu-satu video kan So itulah dia. Terima kasih kerana penonton. Kalau korang terkejut walaupun sedikit. Kasih like. komen di bawah. Jangan lupa untuk share juga. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Video sekejap lagi. Alright. jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan bye-bye.